Oh, hell for <tik> <tik> what's up Sui? balik lagi bareng aku ya wajon pasti kalian tahu, bahkan kalian tau kalian kan aku ngapain sober bah masuk umur Oh banyak kali ya banyak kali banyak kali, banyak kali. <tik> jadi banyak yang minta nih ya nge subscriber wajon wa, buatlah wak pengkocong gitu wa. kan boleh Ramadan romadhan aku takuti orang Oh, ini kita ujikan buat kalian ini aku udah buat ya oh, salah kali aku kayak Kutub <gih> jadi gitu ya. Kalau penasaran kan kayak mana videonya ya, kalian langsung aja cek video sampai habis jangan skip. Uh, gitu, gitu, gitu, gitu. karena di sini kan tempatnya orang biasa pulang terawih ini jalan sini. Eh. di tempat orang pulang terawih ini anak-anak, ibu-ibu ya, bapak-bapak kadang lihat sini karena sini gang itu ini uh. gang, satu nah. mana lagi satu gang, jadi bisa tembus jadi orang-orang nah sebelah situ kan jadi banyak orang lewat jadi pas sekali jadi buat kalian yang penasaran tonton video ini sampai habis ya tonton video sampai habis jangan skip skip. aku lagi gak enak badan juga nih dalam oh, berapa harinya aku gak puas karena sakit juga ya tapi aku paksakan untuk nibur kalian semua ya Hah? mana? udah ada orang lewat? Eh, belum ya ini jam berapa nih? masih jam 9 jam 9 malam ntar lagi orang ke pulang Dia belum ada yang lewat orang masih banyak terawih. jadi buat kalian yang penasaran langsung cek video ya tunggu siapa siapa sih itu Hahahaha, anjing kejar, anjing kejar, kejar anjingnya goblok belum. Kau paniklah, kita <tutuk prijaturi anda> jangan Jujur, jujur, jujur, jujur, Dari <susuk> mulai 이거, 이거, 어, 이거, mau di situ aku juga problem